Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar dari Indotv Trends ya Ini soal Bunda Lesti mendapatkan Piala Penghargaan Silet World 2022 Yang gak disangka-sangka oleh Warga Konoha Gak di-voting, gak didukung di ajang ini Bunda Lesti Kejora Bisa menang Piala Penghargaan Silet World 2022 kita simak persahabat ya, kabar dari Indotv Trends Lesti Raih, predikat asmara tersilet hingga ikatan cinta borong lima piala ini Daftar lengkap pemenang Silet World 2022 RCTI Komentar pun banyak sekali diberikan persahabat ya, banyak yang agak menyangka Salah satunya dari akun Lesti Bilardut official Nggak vote, kok bisa menang ya persahabat tuh Nggak voting, kok bisa menang Bunda Lesti Tentu kita selalu bersyukur saja ini alhamdulillah persahabat ya kita selalu bersyukur Bunda Lesti tentunya bisa mendapatkan piala penghargaan mudah-mudahan dukungan dari orang-orang baik selalu tulus mencintai dan mensupport karya-karya Lesti kecoran kemudian juga persahabat diunggah nih guys ya info-ahli selalu satu jam yang lalu ini ada postingan video Pintan Mambo persahabat ya lagi-lagi ada aja orang-orang yang pansas kepada Leslar Kali ini persahabatnya, Pinkan Mambo menyampaikan Kalau lu nggak saling cinta, nggak usah dicinta-cintain Biar Bilar sama Pinkan Mambo, Lesti sama yang lain Gua sayang sama Bilar Kita lihat kalimat yang diunggah juga oleh akun Ifa Leslar Terlalu ikut campur atau ngatur-ngatur rumah tangga orang lain Jadinya halunya ketinggian Ada-ada aja dia? Leslar lagi bahagia-bahagianya Ada aja salah satu orang yang pansas kepada rumah tangga Leslar terkhusus Doakan yang terbaik ya mudah-mudahan idola kesayangan kita Rumah tangganya bahagia, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah, amin Kemudian juga perselabat ya kita lihat di igasnya Bunda Lesti Kejora Bunda Lesti dan Papa B ini masya Allah banget Banjir iklan endorse dimana-mana Kali ini di postingan terbarunya, Bunda Loisy kejuaraan persahabatan. Ya, mengunggah sebuah postingan, ada foto Papa Bilar dan Abang Fatih yang penasaran sama produknya, langsung diorder aja Instagramnya. Udah aku mention di bawah ya, tuh persahabat Bosen jawab DM, kata Bunda Lesti, "Spill ini doang ya, dia soon no endorse. Rahasiaku selain skin care, aku tuh rutin banget konsumsi suplemen andalan aku. Wow, <laughs> masya Allah, banget ya persahabat. Mudah-mudahan persahabat ya untuk Bunda Lesti, Papa Bilar kembali bangkit. Tim LE pun mudah-mudahan persahabat ya kembali, tentunya bangkit dengan wajah." Dan semangat yang baru Kita selalu mendoakan dan mensupport yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya persahabat ya Ada postingan dari Official Adi Collection Salah satu fanbase Lesti Lovers Tepat di tanggal 1 bersahabat ya Pastinya banyak doa-doa baik ya Yang ditentunya panjatkan, yang diucapkan Mudah-mudahan doa baik kita semuanya persahabat ya Diijabkan dan dikabulkan Hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Semoga di bulan ini segala yang rumit segera pamit. Kesulitan berganti dengan kemudahan serta doa dan harapan dikabulkan amin. Mudah-mudahan persahabat ya. Harapan dan doa yang kita panjatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perselabatan Informasi mengenai voting female single of the year di ajang IMA 2022 Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora mendapatkan vote 10 juta lebih 10,6 juta Untuk nominasi sosial media artist of the years, Lesti mendapatkan 7,5 juta Ini keren banget prasahabat Semakin menjauh Mudah-mudahan bisa borong piala penghargaan IMA 2022 dan semoga Bunda Leslie Gejora pun bisa membawa pulang piala penghargaan Dangdut academy 5 Social Media Awards. Karena untuk batas voting Dangdut academy 5 Social Media Awards itu besok tanggal 2 Desember pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk IMA dikabarkan untuk penutupannya ke tanggal 5 Desember. Semangat OTW ke 11 juta ya untuk nominasi Female Singer of the Year's. Tetap semangat, tetap kompak, jangan kendor, terus dukung voting Bunda Lesti Kecewara. Untuk berikutnya, para sahabat, kita simak juga informasi dari Bu Fir. Ada acara meet and greet Lesler Hong Kong Real, tasyakuran hari ulang tahun Abang L. Masya Allah banget, para sahabat. Diadakan tanggal 25 Desember. Jadi jangan sampai lupa yang ingin mengikutan Beat and Great, Lesler Hong Kong Real, Tasyakuran, Hari Ulang Tahunnya Abang El. Syalah gak kerasa ya, bulan Desember adalah bulan kebahagiaannya Abang Fatih. Semoga ada kejutan, semoga ada kabar baik, semoga ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan dan keluarga besar.